Berarti come on baby ada semangka pisangnya balok Oh kan udah gue bilang kali cepenong kali cepeno. alright guys balik lagi sama bang banu in the house baby ya kan kali ini kita main di Sweet obo mantap ya yeah kita pemenang 1,2, kita decoy-decooy aja pelan-pelan oke okay. bagaimana John kabarnya John kacau ga kacau lah Sit off off off oh. balik lagi banyak banget yang minta mau gue kan Mari king of mon aja nih gua kasih tau sama gue nih gaskin pelan-pelan ya tanpa banyak tangting lah gue, tangting lah kue kita decoy dulu aja ya kan santai dulu mola receh kalau mau ya, slow. Kita kasih Uish, Sekali pencet, coba ya kan? Gile, boy, boy, John. gokil John. Santuy, santuy, santuy, santuy. sararantuy rampes. Gas. Yes. Ini kali cepatnya, gue yakin nih Kali cepatnya tidak diumpetin. Das. Anggur itu tuh, panama lob. udah bete banget, gue kalau udah lobnya ada begitu anjir. Pelan-pelan aja dulu boy, boy Santuy Gratisannya, come on baby Ada semangka pisangnya Balok Woh kan Udah gue bilang kali cepet nongol, kali cepet nongol, boy Boom Edan 1,3 Gratisan Gratisan Tidak usah dipungkirin, gak usah tangting lakoe, tangting lakoe Dapet Mantap Pelan-pelan aja ini baru awal atau mula kita lihat ya sampai ke sononya dapat berapa nih kita lihat dulu nih kadang kalau misalnya bahagia di awal belum tentu bahagia di akhir kita lihat dulu aja pelan-pelan usah sombong dulu santuy ya santuy santuy santuy serantui serantui rampet kalem <tuh> oke oh iya, bebek kalau pada nanya gua main di mana? main di paling satu tiga delapan gaskin aja yang mau join jangan lupa pakai kode referral spastoters ya dan kaitkan ke dalam akun bang biar Lau bisa ikutan kalau gue lagi daget Give way, rebate, kuis, segala macam. Oke okay. Gak lagi lu lihat tau birunya mm -hmm. Aduh hijaunya ketutupan Tapi lu lihat kali-kali aja Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah nah. Turr. Gila 1,6 boy Udah hampir 4 juta baru pertama Ihh, baru mulai Udah mana gratisan, kacau gak? Kacau lah, pelan-pelan aja boy Kalem aja Gimana ya John Kabarin nih John Ma John, ma boy Come on, kabar ya kasih udah pada profit berapa, rungkat berapa, ya kan modal berapa, profit berapa. Coba komen komen di bawah sini ya guys ya. Kalau lu lu pada yang mau nantangin gue game game yang lebih menantang lah. Kalau speedboat aja Xmas keluar bonanya Pak udah makanan gue sehari hari. Tidak perlu lu tantang, gue pasti mainin, boy asli. bentar buat dulu, bantai bantai dulu, bantai bantai dulu, bantai bantai dulu, empat juta kita bantai langsung, boy. Kita lihat, kita lihat, kita lihat. Mm -hmm. Mengadu nasib, mengadu nasib nih. Anggurnya udah pasti. Pisang sama manggisnya udah pasti. Pisang, no kan? Semangkanya yes. belum tahu. Belum tahu karena ada anggur di situ. Lu lihat aja sendiri ya, Boya. Lu hitung seribas 19 juta. Siapa yang mau ngasih 19 juta? Ah, pagi-pagi bu Ah. Bangun tidur dikasih yang beginian cakep beda manis, manis gula Jawa. Ini kumis bukan semarang kumis itu kumis luar biasa. Luar biasa, luar biasa. ini mau buat buat makan nasi uduk paket telur bulat 2 biji ini sampai muntah. Gas. habis ini buat takdir lu semua. Tenang. Aman aman aman aman aman aman aman. Ini kita lanjutin nggak? Enggak usah, kita main santai aja, ya kan? Bawa modal 1,2, dapat gratisan. Di pantai lagi lah, dapat 4 juta. Di pantai 4 juta, dapat 19 juta. Udah, mau berapa? 19 juta lu bantai lagi, habis. ngaco pakai otak kalau main. Udah, udah. Jangan nafsuan, jangan nafsuan. Tidak baik untuk kesehatan ya guys ya. Aduh, ginjal aman ginjal. Masih ada dua. Aduh, kalau ada dua gak ada lah satu lah. Iya lah buat nasi udah pakai telur bulat dua. ah alaicam hmm. sabar hmm untuk gede-gede banget boy serem bet dah itu badak-badak beledar -badak. hmm. aduh udahlah buat yang mau nantang-nantang gue silahkan asal jangan keluarga bon anja udah gue bilangin jangan keluarga bon capek buat gue asli capek bet dah lo kalau misalnya ngajak gue main apa keluarga bon sama aja kayak apa ya Undang Messi ngadu penalti. Gitu kan Salah. Konsepnya salah, Bapak lu nantang tuh game-game uh, yang gak gua bisa. Kalo keluarga Bonanya mau udah ya. Ampun Bapak, ini last moment everyday kita tes ya. Habis ini kita dikoi-dikoi pelan-pelan aja ya. Oke. Okay? Right. Alright. Santai aja santai. Pelan-pelan aja. Aduh, acem baca, acem. Hmm, ini dapat gratisan. Jangan lupa ya, jangan pada nonton doang, boy. Tinggalin juga like-nya ya. Komen-komen. Kalau belum subscribe, subscribe ya, subscribe, subscribe. Yang belum subscribe, subscribe. Tombol loncengnya dipencet. Biar kalau misalnya gua ada updatean-updatean baru lu enggak bakal ketinggalan, boy. Ya, kan kok, kalo... masa infonya. Lo lihat no di konten no info-info baru noh. Gas. Boom! Ih, Dikasih lagi, kah? Dikasih lagi, iya, dikasih lah. Masih sih bando kacau ya? Heeh, bona nih, Bos. Gila kali, gila kali. Bercanda, Pak, bercandanya, maupun Iya, salah, Boy, salah, salah. Resepsinya salah, gak apa-apa, gak apa-apa. apa-apa, kita udah bawa pulang 20 jutaan nih, dapat satu koma ratus. Udah, dua puluh juta fix. <coughs> Ini profit yang keterlaluan, boy. Gak sampai 10 menit, boy. Sumpah. Di mana lagi? dipanen panen lah. Gas, yang mau mah gas. Tapi gua nggak maksa, boy. Iya kan? Kalau lu mau profit di mana, gua main dipanen panen 38 tiga delapan. Gak di mana Iya kan? Dibayar gak sih uang jeh? Oh, dibayar kagak mau main. Gua gila lu menang lu, lu main buat menang kadang-kadang emang sih hiburan cuman kan kalau menang adalah bonus. Ketika lu menang bonus itu ya kan maksudnya menang itu kan bonus dari permainan ibarat kata. ga dibayar. Ya udah dipanen air udah pasti terpercaya. Udah ya dadah. yuk Salam bro